sebuah pertanyaan, ceritain hal yang bikin lebaran tahun ini spesial hari lebaran pasti spesial ya untuk kita umat muslim di seluruh belahan dunia tapi kadang ada momen yang membuat kita pribadi jadi tambah spesial, seperti berkumpulnya orang-orang yang kita sayang setelah sekian lamanya hanya jumpa di media sosial bisa berpelukan offline juga, kalau kalian nih para sahabat kira-kira spesialnya apa nih di tahun ini kita lihat beberapa tanggapan komentar di antaranya persahabat rekan Yanti Manix 28 mengatakan spesial sekali min ketemu keluarga di Hyundai Taunland, walaupun via online dan offline juga, tapi sedihnya nggak diimbangin sama vitamin-vitamin dari Leslar. Cuma beberapa sih min, tapi Alhamdulillah sedikit mengobati rasa kangen kita semua ke keluarga Leslar Ditunggu vitaminnya hari ini amin, spill dikit dikit dong min, jangan pelit pelit i. Ditunggu vlognya juga sehat dan happy terus keluarga Leslar dan tim, semoga selalu tetap solid dalam berkarya, amin ini tanggapan yang positif juga nih persahabat, Yang mudah-mudahan saja ya, Leslar Entertainment menyuguhkan vlog terbaru special lembara kemudian juga persahabat kita lihat di postingan Bunda Lesti, akhirnya persahabat ya foto bertiga diunggah juga di feed pribadinya Bunda Lesti Kejora terlihat ketiganya sangat happy sekali Alhamdulillah, melihat senyum keluarga kecil Leslar mudah-mudahan sehat terus bahagia rukun rumah tangganya dan semoga sakinah mawadah warahma amin kita lihat juga kelima caption yang ditulis oleh Bunda lasti dari dua idul fitri Masya Allah kata Bunda lasti komentar begitu banyak diberikan diantar dari Konsania indrian mengatakan maaf lahir batin Jaya kasannya tuh mengucapkan mohon maaf lahir batin dan kita lihat juga ada tanggapan dari kameri kangen banget Woi katanya tuh Masya Allah Semuanya pasti selalu merindukan keluarga kecil, -kecil Leslar Doakan yang terbaik yang mudah-mudahan Leslar selalu sehat, selalu bahagia Kemudian juga kita lihat di story-nya Papa Bilar kemarin Yang posting tentunya para yang mendapat THR dari Papi Putra Sireger Nominalnya juga ini bukan kaleng-kaleng para ya, Masya Allah Pokoknya berkah barokah untuk Bang Putra Semoga selatu rahmi bersama Leslar pun tetap terjaga dan terjalin dengan baik Dan kita lihat persahabat ya Papa Bilar juga menuliskan sebuah kalimat ucapan Alhamdulillah dapat THR dari Papi Putra Sreger Semoga diganti rezekinya berlipat ya Pi berkah terus Selain Papa Bilar, Muna Lesi Kejorap pun Persahabat mengunggah postingan yang sama Ada sebuah kalimat ucapan, terima kasih Terima kasih Masya Allah Kak THR Kak Septi dan Bang Putra Masya Allah, Mudah-mudahan berkah barokahnya untuk semuanya Nominalnya pun persahabat ya kita lihat tuh nolnya aja Ada 8 Cuman angka depannya yang persahabat yang ditutup Ini sepertinya nih angka 100 juta rupiah nih persahabat ya Masya Allah Pokoknya berkah barokah Untuk bang putra dan Septi. Kemudian juga kita lihat persahabat Ini cedukan yang sangat membahagiakan Warga Konoha semalam Akhirnya muncul Bunda El, Papa Bilar, persahabat ya, tentunya selalu bahagia Dengan Al-Fatih yang makin hari, makin pinter, makin menggemaskan. Apalagi kita lihat di postingan ini persahabatnya, BBL Ini lagi ya tentunya melihat koleksi dari Papa Bundanya Ada Naruto, ada Hello Kitty, aduh Masya Allah Alhamdulillah persahabatnya selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita Komentar pun begitu banyak diberikan, di antaranya dari kon Anan dan sekarang 77 Alhamdulillah akhirnya lihat si embul dan suara pandanya, mudah-mudahan ada no cut no edit. Maaf agak ngelunjak soalnya belum puas kalau nggak lihat video kalian bertiga, katanya itu wah, masya Allah. Kemudian juga kalau sahabat kita lihat ya, alhamdulillah satu kabar yang membang membanggakan, lesti kejora dan lesti bilar. Ini masuk tentunya best couple award 2023. Masuk nominasi Yuk kita voting Bunda Lesti Papa B Kita buktikan kekompakan kita Bismillah Lesti Kejora Rizky Bilar itu best couple Kita selalu mendukung yang terbaik untuk Leslar Kemudian juga kita lihat bersahabat yang ada cidukan Ini tentunya portrait Bunda Lesti tahun lalu bersahabatnya Tetap kita selalu bahagia melihat Bunda Lesti selalu bersama orang-orang baik pada mudahan sehat terus doa terbaik selalu kita berikan setiap harinya untuk love family. Dan berikutnya kita lihat juga di postingan ayah kejora Kemarin mengunggah foto Abang Fatih yang sangat gemes persahabat dia. Abang El lagi megang bola basket, main basket yuk katanya tuh Masya Allah Makin hari makin ganteng aja nih persahabat ya. Semuanya selalu kangen dan merindukan. Tentunya Abang El yang selalu tentunya membuat bahagia kita semuanya. Kemudian juga kita lupa sahabat informasi untuk warga Konoha Besok hari Rabu tanggal 26 April 2023 Pukul 16.00 waktu Masya Barat Bakal ada kejutan spesial di channel YouTube-nya Ayah Kejora Channel Ini tentunya single terbarunya Ayah Kejora Masya Allah banget nih persahabatnya keren Ayah Kejora menciptakan sebuah lagu di Curug Citambur Kita makin bangga sekali Bismillah, bumi dan trending ya Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Selalu banyak yang meminati lagu-lagunya Ayah kejora Ini keren banget, Tersahabat Jangan lupa besok nih Jom 4 sore di channel Youtube Ayah kejora Channel ya Ini langsung ciptaan dari Ayah Kejora. lo Cita Bur Ini keren banget Kemudian juga kita lihat, Tersahabat Ini ada sebuah postingan Dari salah satu fanbase UMD-an, ya Ini menunaikan nazarnya 23 bulan 4, 2023 Alhamdulillah Aku sudah tunaikan nazar, dulu saat Lesti dan Bilar digoncang masalah. Aku bernazar akan lakukan sujud syukur di halaman aula, Otseshan, Taipei, Taiwan, jika mereka kembali bersama. Sudah lunas hutangku, katanya Masya Allah, terharu banget bersahabat. Sampai ada yang bernazar loh, fans. Kalau misalkan Lestler bersatu kembali, Alhamdulillah bersama dengan izin Allah, Leslie Bilar bersatu kembali, rumah tangganya makin harmonis, semoga selalu dikelilingi oleh orang baik, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Selalu bangga dengan dukungan dari fans yang luar biasa. Jangan lupa juga persahabat ya, untuk selalu mendukung Leslie Tentunya punya idola kita, selalu tentunya membutuhkan dukungan dari kita semuanya, apalagi Bunda Lesti di ajang SCTV Music World, dukung penuh Bunda Lesti Kejaran, Supaya bisa memborong piala penghargaan Amin Kita ya, harus menunggu kabar terbaru lainnya Jangan kemana-mana persahabat Terus ikuti channel Youtube Diplot TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti Dan Rizky Pilar Ini di informasi di siang ini Bagaimana tangkapan kalian? yang berkomentar Bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh